ini merupakan kompleks pemakaman masyarakat Tionghoa yang terletak di desa Dungke kecamatan Dungke kabupaten Sumeneb Madura Jawa Timur di video ini guys saya akan membahasnya khusus untuk anda semua yang selalu setia dan selalu stay tune di channel youtube Muji Kurniawan so Jangan kemana-mana ya guys. Ikuti terus. Oke, okay? kita bumper dulu. Halo guys, kembali lagi bersama Muji di sini. Masih di channel YouTube kesayangan anda semua, Muji Kurniawan. Oh ya yeah guys, mumpung sekarang masih dalam suasana hari raya guys. Tak lupa saya pribadi atas nama channel youtube Muji Kurniawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir batin ya guys Kalau ada yang salah dari saya pribadi dan channel youtube ini Oke okay? Nah di video kali ini guys Di hari kedua Lebaran tahun 2020 ini saya dan istri menyempatkan untuk siara guys, Ke makam ibu dan makam kerabat yang lain Yang terletak di Kompleks pemakaman Tionghoa guys Yang berada di desa Dungkek Yaitu kurang lebih 28 km ke arah timur dari kota Sumnep guys Dan ini... Tampaknya kami sudah akan memasuki guys Tampak di visual ini kami sudah memasuki daerah atau desa Dungke guys Yang mana? Menurut sejarah dan hikayat yang saya baca di internet Nama desa Dungke sendiri yaitu berasal dari kata Motung dan kata Singke yang artinya, pada zaman dahulu kala, itu banyak masyarakat Tionghoa atau masyarakat Sike yang melakukan penambangan batu atau bahasa Madura itu guys di desa ini, guys. Makanya, oleh masyarakat lokal setempat, akhirnya desa ini diberi nama Desa Dungke. Yang berarti Motung dan Singke gitu. Kurang lebih Itu guys, riwayat desa dungke Atau asal-muasal asal nama desa dungke Yang saya baca Dari nikayat Dan dari literatur yang ada di internet Benar atau tidaknya Ya Saya juga kurang tahu guys Tapi ya masuk akal sih Oke okay. <tuh> Ya, ini tampaknya kami sudah mulai memasuki kawasan perbukitan guys Yang berada di sebelah utara desa Dungke Yaitu kawasan kompleks pemakaman masyarakat Tionghoa guys Di desa Dongke ini guys Yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu guys Tetapi ya mohon maaf ini jalan aksesnya menuju ke kompleks tampaknya perlu perbaikan guys Karena apa ya Uh, masih sangat sederhana sekali nih guys jalannya guys. Andai kata diperbaiki, mungkin di paving atau di aspal, bakalan lebih mudah lagi guys untuk akses kendaraan atau dampak dan begini Ya, ini tampaknya saya sudah sampai guys. kita akan parkir kendaraan dulu. Ya. Dan inilah guys, uh, suasana di Kompleks Pemakaman Masyarakat Tionghoa Yang berada di Desa Dungke guys Dari visual yang tampak, pasti anda akan menangkap ada keunikan di sana Yaitu, pertama Makamnya besar-besar guys Iya, makamnya besar-besar Karena apa? Dan karena kepercayaan dari masyarakat Tionghoa bahwa semakin besar makam itu artinya kurang lebih rumah yang ditinggali itu semakin luas makanya masyarakat Tionghoa berlomba-lomba untuk memperbesar makam leluhur ataupun makam keluarga ataupun orang tuanya ya, dan visual ini guys ini merupakan satu deret kompleks pemakaman Tionghoa satu deret ini guys yang uh, kebetulan ini satu deret ini merupakan keluarga guys mulai dari orang tua, menantu, anak, sampai famili sepupu kumpul di sini. Dan dari visual yang tampak ada kesamaan-kesamaan, ada banyak kesamaan yang terdapat di makam tionghoa ini, guys. Yang mana? Nah itu tampak istri saya guys, Latifiaroh makam ibu. Nah. Ini guys, bagian-bagian dari pemakaman Tionghoa, yang mana untuk di untuk nomor 3 dan nomor 8 itu tidak mesti ada guys, tetapi untuk nomor satu sampai dengan nomor 7 itu biasanya ada. Dan ya ini merupakan batu nisannya guys, atau yang digambar tadi merupakan nomor 4 yang disebut dengan bong pai yang berisi keterangan tentang siapa yang meninggal beserta keluarganya guys. Nah, untuk bongpai sendiri ini ada yang unik kenapa? Karena untuk nama, untuk nama keluarga yang masih hidup, yang masih hidup dan belum meninggal itu ditulis dengan tinta warna merah guys. Sedangkan untuk keluarga yang dimakamkan itu di, atau sudah meninggal itu ditulis dengan tinta berwarna emas dan ini adalah makam ibu saya guys. Karena ibu saya itu muslim, otomatis corak pemakamannya mengikuti pemakaman muslim. Ya, ini tampak eh, berbagai ornamen-ornamen yang ada guys. Dan ini juga tampak ini ada pemakam ada salah satu makam warga masyarakat yang gak muslim ya. Ini dengan satu batu nisan kita dengan itu di misalnya ada nama-nama apa ya nama umumnya guys beserta nama Tionghoa dan memang untuk pemakaman untuk makam masyarakat Tionghoa sendiri yang berada di dongke ini guys memang terlihat besar-besar uh, guys kenapa karena rata-rata untuk satu makam itu biasanya berisi dua lubang guys itu yang diperuntukkan untuk suami istri tapi jika ada famili atau keluarga yang meninggal lainnya itu mungkin bisa dibicarakan guys nah ini ini merupakan altar atau digambar tadi merupakan bagian nomor 7 guys Yaitu altar dewa bumi yang merupakan, yang merupakan altar untuk persembahan ke dewa bumi guys itu kepercayaan dari masyarakat Yogyakarta Ya, dan ini guys kurang lebih situasi di sekitaran kompleks pemakaman masyarakat Tionghoa di desa Dungke guys ya, ini tampak juga yang nomor 7 tadi altar untuk eh, persembahan kepada Dewa Bumi Dan yang ini guys Merupakan bagian pertama Atau disebut dengan Bukit makam Yang merupakan tempat untuk Menaruh peti jenazah Jadi digali dulu guys Setelah itu baru petinya Dimasukkan ke dalam itu Dan kemudian dibatasi Oleh tembok luar guys Atau bagian nomor 2 Ya ini kita akan Mencoba menuju ke Salah satu makam yang Cukup besar ini guys ya, Ini merupakan salah satu makam Masyarakat Tionghoa yang cukup besar di komplek pemakaman ini Yang mana Lubang di sebelah Kanan ini Merupakan Makam mus muslim guys kita dapat baca namanya ya ada gelar di sana H.M atau Haji Muhammad Nur Suryadi yang mana ini merupakan orang Tionghoa tetapi menganut agama Islam guys sehingga uh, karena dia masih ada darah Tionghoa makanya dikebumikan di kompleks pemakaman ini guys tapi karena sudah menganut agama Islam makanya mengikuti uh, arti makamnya mengikuti arsitektur makam umat islam dan di pemakaman yang ini ini tampak selain ada bagian tembok dalam makam yang membatasi makam itu juga ada bagian tembok luar makam guys atau bagian nomor 3 yang tidak ada di gambar tadi guys. tampak arsitekturnya cukup megah guys Dimana kemegahan arsitektur ini guys Merupakan gengsi Atau merupakan uh, sketsa dari keluarga Almarhum atau almarhumah guys Jadi uh, kasarannya semakin Orangnya semakin kaya Maka makamnya akan dibuat semakin megah Orang lebih seperti itu guys Oke okay, kita coba explorasi Ya, ini merupakan pemakaman Tionghoa yang cukup sederhana, sehingga guys. Jadi, bagian pertama bukit makam, bagian kedua itu tembok pembatas, dan bagian keempat itu yang namanya bongpai. Yang dimana bongpai itu berisi batu nisan dengan identitas yang meninggal almarhum ataupun almarhumah beserta keluarganya, guys. Ya, kini kita. Simak guys, uh, suasana di sekitaran kompleks pemakaman Tionghoa masyarakat Tionghoa di desa Dongke guys. Seperti ini suasananya guys. Dan seperti yang tadi saya katakan untuk untuk batu nisan sendiri yang berada di Bongpai itu di untuk identitas untuk identitas keluarga itu untuk yang sudah meninggal itu ditulis dengan tinta warna emas guys sedangkan untuk keluarga yang masih hidup itu ditulis dengan tinta berwarna merah jadi itu sudah istilahnya standarnya ya guys ini kita eksplorasi, kita coba jelajahi guys dan yang bagian nomor 5 adalah uh, apa ya? bagian nomor 5 itu adalah mana tadi baca itu altar altar itu guys yang berada tepat di depan bongpai yang berfungsi sebagai meja atau tempat untuk meletakkan makanan-makanan sesajian dan sebagainya termasuk dupa itu ketika ada acara seremonial guys misalnya misalnya ketika musim geng beng atau musim bersih makam di bulan april dan acara-acara seremonial lainnya guys kepercayaan dari masyarakat Tionghoa dan juga di depan altar itu ada yang namanya ini guys, tangan tangan ini wajib ada karena apa? merupakan perlambang yang menandakan keturunan atau garis keturunan dari almarhum atau almarhumah yang meninggal dan dimakamkan itu guys dan menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa tangan yang di depan bongpa itu jangan sampai retak guys karena akan melambangkan keretakan generasi kurang lebih begitu ya ini kita telusuri guys untuk jumlah makam sendiri yang disini komplek pemakaman Tionghoa di desa Dungke ini guys uh, saya kurang tahu pasti ada berapa cuman insya Allah lebih dari Ratusan ini guys ya, ratusan mungkin termasuk untuk makam yang ada di pemakaman Tionghoa di Desa Dungke ini, guys. dan memang dulu pada awalnya Desa Dungke memang uh, didominasi mayoritas oleh masyarakat Tionghoa yang merantau dari kota ke desa untuk menambang sumber al daya alam guys, termasuk sumber daya batu eksplorasi guys. Oke okay, guys, uh, tampaknya untuk jelajah makam Tionghoa di desa Dungke ini uh, saya cukupkan sampai di sini dan di visual berikutnya nih guys merupakan bonus situasi di desa Dungke di hari kedua Idul Fitri 1441 Hijriah ini di tahun 2020 ini guys yang mana video ini saya buat kemarin pada tanggal 25 Mei 2020 dan ini guys merupakan visual dari pelabuhan atau dermaga donkek yang menghubungkan daratan pulau Madura di sisi timur dengan pulau-pulau lainnya di sebelah timur Madura guys, pulau Sepudi, pulau Gilian, dan juga pulau Raas Tampak masih belum ada aktivitas, guys. Mungkin warga atau masyarakat Dungkek masih menikmati masa-masa hari raya, guys. Tampak dermaganya cukup sepi, guys. Tidak ada aktivitas bongkar muat ataupun aktivitas transportasi laut yang sedang berjalan tetap istri saya menikmati guys suasana sore di Dermaga Mama. Ya, ini guys kita karena hari sudah semakin sore kita akan kembali ke kota Fendep guys kita beranjak meninggalkan dermaga Dungkek untuk kembali ke kota Semenep, guys. Dan uh, ini di depan ini guys saya dapat momen yang cukup bagus ini, dimana di masa pandemi ini, uh, ini tampak satgas Covid 19 yang sedang standby atau sedang siaga ini guys di areal pelabuhan untuk men scanning dan men screening setiap penumpang yang akan masuk ataupun meninggalkan tungkec, jangan lupa guys, jangan like video ini kalau anda suka, komen dan bagi yang belum silahkan subscribe. Ciao. ciao.